Dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang minum di masjid, dilarang ke WC. Semuanya banyak betul. Akhirnya masjidnya sepi. Dan kemudian pengurusnya mati. Ganti pengurus Pak Paujan, berubah cara walanya Bagaimana menjadikan masjid menjadi tempat menyenangkan? Alhamdulillah sekarang Grab datang ke masjid. Walaupun tadi tidak sholat, hanya ke WC dibiarkan. Tapi lama kelamaan Grab pun sholat di sana. Disediakan makanan di sana, Diseyakan es krim untuk anak-anak di sana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 Saya juga nggak ngerti masalah. Udahlah kamu baca yang kamu ngerti aja, Bahasa Indonesia. Maka dia baca padilahnya sholat, bahaya meninggalkan sholat. Belum dibaca preman menangis pak. Tato kiri, tato kanan, menangis. Orang tanya Pak kenapa kok disuruh preman yang baca nggak apa-apa? Biarkan saja.